oke teman-teman langsung saja ke topiknya ya jadi sekarang saya sudah login di halaman web livepoint pada tanggal 4 Desember 2021 nah ada beberapa yang mengajukan pertanyaan ataupun ingin bertanya mengapa saat penukaran di lab point itu bisa terjadi kesalahan Oke, poin yang harus kamu ambil ataupun langkah selanjutnya yang perlu kamu selesaikan adalah pertama kan kamu login itu pasti masuknya ke halaman seperti ini Halo. Loading, nah, pasti seperti ini. Dan kedua, ini tombolnya nih. Kamu langsung pergi ke halaman Help, yaitu kalau bahasa indonesianya adalah "tolong". Nah, terus kamu cari namanya yang mana ya? Nih, hadiah ini iya yeah. Hadiah. Nah disitu kan sudah ada pertanyaan itu ataupun sudah ada keterangan. Nah pokoknya dari pihak Live ya ada yang bisa kami bantu. Pilih salah satu topik pedepet nah, Jadi kamu yang mengalami kegagalan saat menukar hadiah, kamu bisa di sini ya menerima hadiahku juga bisa obrolan juga bisa ke kml juga bisa nah, coba kita cari nih apa masalahnya gagal menukar hadiah coba cari ada enggak ya kok enggak ada ya Coba menerima hadiahku Menerima Alamat email tempat aku Menerima konfirmasi pesanan Bukan alamat email akun paypalku Apa yang dapat dilakukan Bukan mana Ma ya, coba langsung ke obrolan. Nah, di ada keterangan yaitu aku ingin membelanjakan lead point aku. Nah. Kalau kamu sering kegagalan saat menukar hadiah ataupun memang udah nggak bisa sama sekali ya bisa. Kamu bisa pergi ke situ, apa itu? Tombol yang ada tulisannya help. Ya. Mungkin disitu bisa membantu walaupun di sini juga ada beberapa pertanyaan yang udah nggak nyambung sama sekali lah ya, udah nggak ada di sini. Ya bisa saja kamu pergi ke kirim PAM mail seperti ini. Nah, terus kamu pilih tuh ada yang bisa kami bantu mana di antara kategori berikut yang paling menggambarkan pertanyaan Anda. Nah. Kamu cari sini, permintaan, poin, atau hadiah Ini hadiah ini, pasti hadiah dong Nah, contohnya ya, ini saya judulnya Tidak mene lima hadiah Ya... Ini apa? Bukan, bukan tidak menerima dia Proses, proses penukaran di batalkan. Iya, begini betul betul. Terus. Mana di antara kategori berikut yang paling menggambarkan pertanyaan anda? Oke, okay, coba. We transfer tuan. Ini, hadiah tidak diterima ini. Ah, ini mengapa pesanan saya dibatalkan betul sekali nah bagi kamu yang kebingungan ini ya, ikuti tutorial ini barangkali bisa membantu mana asik ya ya betul mengapa pesanan saya dibatalkan terus langsung ke keterangan <tuh> saya tidak menerima hadiah dengan kata lain dengan kata lain penukaran atau fit draw. saya telah dibatalkan oleh oleh pihak Live Point sendiri sendiri apa yang harus aku lakukan <tuh> bisakah bisakah aduh pihak Live Point memberikan informasi kesalahan saya dan apa yang perlu saya perbaiki yang perlu saya perbaiki sehingga poin atau hadiah yang telah di kenalkan bisa kembali seperti semula terima kasih terima kasih nah setelah ini udah kamu isi tanggal ini perlu ya tanggalnya ini perlu kamu isi itu misal nih tanggalnya nih saya contohkan ya nih, tanggal 4 juga nih setel dong jumlah orderan satu nilai penembusan misalnya nilainya itu 120.000 ya masuk angka begini ID transaksi kalau isi deskripsi pokok ini semuanya ini harus isi ya jangan boleh kosong nah, karena ini udah agak sore Sekian dari saya. Saya lah, terima kasih. Semoga ini bisa membantu kamu yang gagal sudah mau menukarkan hadiah di live point. See you.